Lagu cinta suami istri yang sah dalam Kidung Agung Kidung Agung 2 ayat 3-6 ayat 8-13 Seperti pohon apel diantara pohon-pohon di hutan Demikianlah kekasihku diantara teruna-teruna Di bawah naungannya aku ingin duduk Buahnya manis bagi langit-langitku Telah dibawanya aku ke rumah pesta Dan panjinya di atasku adalah cinta kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Denganlah, kekasihku. Lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah. Ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi kisi Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan pohon buah anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah.